Yo guys kita lanjut lagi Untuk uh, perjalanan Samus ke part 2 uh, uh, uh. Langsung kita bantai musuhnya Dan kita mencari Serpihan soul Oke okay, Kita mungkin masuk ini ya Ke gerbang langsung masuk aja Kita langsung lanjut Wih, ada ninja musuh ninja. Hmm. Tenang, gerakan kamu itu ya kebaca. Nah, bagian sedot menyedot lah. Oke, okay, kita kemana ini? Cuman lurus aja ya kayaknya. Uh, di sini banyak prajurit mati dan ini ada pintu apa ini? Melakukan yang aneh. Oke, okay, kita harus mencari nanti pasangannya. Samanosuke, is there something you wanted to ask this young man? I do not be afraid. No, you want to hurt me like that other samurai did. That is not true. Please, tell me your name. I, I, I am Yumimaru. Yumimaru, you must tell me, what did that samurai want with you? Um kayak melotot oke hiume maru langsung dikejar oke okay. di sini kita kemana lagi cuman lurus aja ya kayaknya karena pintu yang tadi mm, belum bisa dibuka ya harus cari serpihan Oke, okay, waduh. Tempat yang sempit, bro. Ah, oh, banyak zombie. Mungkin zombie di sini aja. Uh, ternyata bermunculan. Ah, uh, mantap. Oke, okay, tapi di sini karena sempit, hmm, yang ninja gak bisa ini nggak bisa leluasa. Nah, sama juga sih kita ngatur. Oh. Oke. Oh, di sini sedot terus. Nih kita ke mana dulu nih. Oh ada kotak, isinya apa? Tanaman dan di ini apa? Fluoride. Oke okay, di sini pintu, kesini dulu. Oke okay, jadi di skip aja ya teman-teman karena agak lama. Yuta sini ada apa lagi? Uh, oh ada buku Suzaku Mirip pedang ya Oke okay, kita lewati aja Karena dipotong-potong ya, tulisannya Di sini ada apa lagi? Kayaknya udah gak ada ya Buntu Udah oke okay lah kembali Dari sini Eh oh, Oke okay. kita masuk ke atas tangga di sini ada pintu. dapat apa di sini. Oh, ini apa ini? Oh, ember. Ini ada yang berkilau ya. Ada yang berkilau. Oh, dapat power jewel. Oke, okay, kita pakai dulu power jewelnya biar darah kita agak tinggi. Nah, itu. Sip. Di sini ada apa? Tidak ada apa-apa. Udahlah, kita balik lagi. Wish ada si ninja, ada zombie ninja. Wish ada yang besar, bos. Wish kena dong. Bang kuat nih. Eh, bisa kalah. Wish Enggak saya nih jurus. Ah, udahlah. Wish belum mati. Oke. Okay. Wish masih ada. Wah, ah, oh. oh, oh. Ah mati Oke okay. Tadinya mulai tusuk ternyata udah mati Wis masih ada dong Mun Bermunculan ini yang ninja, mm. Mantap Tusuk Oh udah Oh muncul lagi Wih Lompat mm. terus lah ya di sini ada dua jalan ya dulu nih ini dulu deh kita buka dulu sendoknya oke ini lambang Nobunaga ya bener ya apa ini? buku merah buku merah aku ingat ada hewan yang memilih nasib serupa dengan Nobunaga ya bener berarti ini markas Nobunaga ya teman-teman lainnya ini ajalah nanti kamu. Kalian pause aja kalau pengen baca. The piece yang kanan, right. Di sini ada apa? Ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Cuman tulisan, tulisan apa ini? Oh, tu tulisan ini ya. Tempat strategi sama armornya yang dipakai di sini. Wes Musuhnya muncul lagi, oh mantap! Wih, diadu dong. Kalah lagi, wih! Ini, ini, ini memang kuat sih musuhnya. Wih, masih ada. Oke, okay, wih, nah, curus aja lah. Eh, bisa ditusuk bagus. Sebenarnya mendingan ditusuk sih. Cuman kita harus mm, masih ada dong. Mm nah nah dapat, wih ini yang ninja bermunculan terus, assassin, zombie assassin, oke kita ke pintu kiri, oh di sini ada prajurit yang lagi bertarung, kita kemana nih? ah nggak ke bawah ya, di sini ada pintu nggak ada berarti di sebelah sini, oke, okay. gas, wes guys ada zombie, oke okay, zombie, ah, ah. wes ada yang kuat dong, eh belakang gak bisa, aduh, ah, aduh gelang aduh, eh buset eh buset, aduh hampir mati nih. Oh, ternyata selamat, pagi selamat bos. Oh, uh lumayan dapat darah. Ini yang zombie. Hmm. Apa loh buat darah ya kan? Good buat ngeluarin jurus. Di sini apakah ada item? Gak ada kayaknya. Ya udah deh lanjut. Dari sini Oke okay. Kita maju aja Terus ya Apa ini? Inkurin aja Eh, Apa ya? Kotak Dapet Itu apa? Buat ini ya Panah Apalagi Sambil ini ya Explore Langsung aja ke atas Oh ada kotak lagi Dapet Biako Udahlah langsung aja Enggak Itu terlalu dipotong-potong juga. Oh, dapat harmonisi. Oke, okay, kita langsung lanjut ya. Tadi beres di set. Go. Hmm. I have been able to uncover Yuu identity. He is the son of a farmer. What? Four years ago, his parents were killed at war. Princess Yuki found him crying alone and brought him to the castle. I see. And I also heard that Princess Yuki raised him as if he were her own brother. So he stole his way into the castle to save Princess Yuki. Why then is Tokuchiro after to Yumemaru? Something seems to be going on. lo kena jebakan ya teman-teman. Samenoske, we must find a way out. Yes. Oke, okay, kita pecat ya ini. Iya, yeah, kita pakai yang cewek ini. Nah, kapan? Nah, kita killier lah pokoknya. Ini di sini. Oke, kalau nggak salah yang ini deh. Nah, iya benar. Kita pakai nanti pakai kayu tain, kayu tain. Kalau oh, sekarang masih pakai ini. Kalau nggak salah nanti kita juga ada pakai kayu deh. Oke, okay. isi easy to easy easy easy easy ya lumayan banyak pengisian buat Hmm, langsung terang ya kalau di jurus kita tenang aja ini bisa langsung diisi lagi tuh wow, keluar ya keluar terus langsung terang kena lilin Oke, okay. masuk ke sini, masalah ya, ya. oke. Okay, Eka, eh, ini sini. Pokoknya, salah satu harus ada yang ke depan. Oke, ke depan. Oke, okay. sip. ya, teman-teman. Penting bergilir. I what this room is. Oh, oh. ada ah. teman what happened? Are you all I will help you. kita pakai kayu oh, langsung ke sini ini. Oh, ah. Oke ya, teman-teman. Tadi oh, skip aja karena agak lama. Tuh, pembukaan puzzle. Bo oh. Sama sekali selamatkan. Terima kasih, Kedi Chan. Oke, okay, Kedi Chan, ikuti aku. Kok nggak ngikut ya? Tarik. Oke, okay, ya. Yeah. Oh, buat ngelepasin jebakannya. Kau hmm. oh, dan ada jalan ke atas. We are safe now. I will go search for clues. Fine, oke, okay, kita pakai sama dulu. Kalau nggak salah, kita harus kembali lagi deh. Ada yang ketinggalan di sini tuh. Kalau dulu nggak tahu di sini, terus kita ikuti jalan. Nah, kotak ini Holy Armor. Oke, okay, Holy Armor mana Holy Armor? Nah ini. Oke, okay, kita ganti yang pakai emas ya. Wih, mantap, kuning langsung sekarang. Jadi kalau kena serangan orang ini sedikit ya. Terus aja di sini karena jebakannya udah mati. Oke okay, lanjut. Di sini apa ada barang? udah harta tersembunyi? Gak ada ya. Pintu terkunci. Oke okay, di sini harus masukin sesuatu ya yang ini ya. Tadi yang dapat air piece Nah ini crespis satu dapat. Ya. Yeah. Lambang klan Saito. Mm. Di sini ada tangga. Mm. Oke, okay, kita turun kita cari. Di sini masih bisa ya. Nanti bisa turun lagi. Kita cari. Oh, turun lagi. Nantinya. Bukan Power Jewel. Power Jewel kita pakai. Yes. Oke, okay, lumayan Gimana? Diikat dengan tali Oke, okay, buka talinya coba Oh, ini Ruangan Nobunaga ya Nah, kita Kita langsung ke atas aja Ini yang left-nya belum dapat Oke, okay. nah di sini kita ke bawah. Itemnya, apakah sini ada item baru? Kayaknya nggak ada ya, cuma satu kotak itu doang. Nah, ini oke, okay. yang left yang kirinya dapet, nggak ada apa-apa langsung aja kita ke atas oke okay, ke atas lagi wudhu salah pencet level left, left nah ini ya left crash Eh kok gak masuk gak pas nah sip masuk Yimimaru! Ah! Hey, Samanosuke! We meet again. So, have you decided to serve the Odak clan? Move. Move! It is too late for the boy. And since you have learned that our Lord Nobunaga will rule the world with the demons, you should not bark up the wrong tree. You're insane! What you are doing will lead to innocent people being used as food for the demons. The strong will prey upon the weak. Farmers obey samurai, and humans obey demons. You arrogant fool! Our dark ceremony will take place soon. Princess Yuki's skull will be filled with her own blood. And when our Lord Nobunaga drinks it, the victory of the older clan over the Saito clan will be guaranteed. Uh you again samanosuke <laughs> Oke. Okay. Dia sudah ada ini ya, upacara kegelapan. Nggak ada, enggak ada apa-apa di sini. Hmm, cari item, mana ada item enggak di sini. Ya, elah, baik, dirusakin. Oh, ada fluoride. Serious. Yah, kepotong-potong. Ah, lagi Nggak. Nah, dua kota kecil. Gak guna. Wesh. Kaget dong. Oh, musuhnya langsung merusak properti. Oh, mati. Set target, Cerain gak bakal ada musuh. Ada item lagi gak ya di sini? Ah, ada item ternyata normal. Row lumayan, anu amunisi. Ah, ada sword. Oh, ah, ternyata di sini dijaga dan kita tusuk aja. Eh, kok gak kena sih? oh langsung mental dong, jos mantap, uh, mantap, pas banget tadi hmm mundur, mantap, ya ininya hijau. Oke, okay. oh, ada buku, seriu Oke, okay. aduh Ini kepotong-potong juga Yang kepotong-kepotong Mungkin gak di, ini ya, gak ditranslatin Oke, okay. lumayan dapat medicine Buku seriu lagi Tentang klan Ogre Ada apa? Uh, lumayan ini Diisi. Oke. Okay. Kita lanjut lagi tadi baru disep Kita lawan bos, wah kayaknya kuat kuat. Bisa ditahan, ternyata jurus kita bisa ditahan. Hmm. Hmm. Terus jaga jarak, hmm. Hmm. Hmm. ih dapat. Ah, langsung ke Kayak listrik, kayaknya empat. terus ditahan loh tapi nggak bisa ya nggak bisa semuanya kalau listrik hmm, mantap Oke okay. sejaga jarang jarak aja ya teman-teman agak sulit kita bisa mental kalau misalkan nahan serangan dia eh ada jurus angin itu jurus angin hmm tahan terus wis mundur hmm, hmm, kuat dong ya benar memang harus pakai pedang listrik ya teman-teman hmm, mantap langsung listrik nah, elemennya, elemen ini elemen anginnya ini bosnya sih hmm, hmm, hmm, hmm, mantap wis maka nih, uh bisa dari sekitar satu, uh. tuh, Coba mundur dong. Ini bisa mental ya, tuh, serangan dia. tuh, tuh, tuh, Pepet, di tuh dipepet, Aduh, gawat ya, makan. Us. akhirnya kalah juga dong. Benar nih, damage nya sedikit lagi di si Darashita. Oke, untungnya berhasil. Tuh banyak, buh hampir full ya. Dan di sini ada Arashi oke angin. Oh dapat tombak angin ya. Dari bos ini kita dapat tombak angin. Ace mantap. Iya yeah, mantap. Uh lebih ringan ya teman-teman. Yang tombak angin ini. Oke okay, udah di save. Kita kembali lagi. Kita sudah dapat. Nah, ini bisa nih, tip, <tip>, <tip> my sister. Please save her! Don't worry, you're safe now. Please, you have to save her! I give you my word, I will save Princess Yuki. Kaede, do you know why Princess Yuki took care of this boy? Um... Princess Yuki was born the daughter of a feudal lord and thus raised from an arranged marriage. She has had no freedom whatsoever. So when she meets someone else who's in need, she wants to help them. In this world, only the strong survive. Samanosuke. Let me tell you about the ways of the world, Yamamaru. The world? Four years ago, my uncle Mitsuhide pressured me to leave and see the world. I have met people who speak and look different than us. I have experienced things that I never would have imagined. There are infinite things that we do not understand. There is beauty and freedom all around us. You owe it to yourself and everyone to see these things and then share them with the people of this country. You must help them to understand the absurdity of fighting over such small portions of land on this tiny island. Hm? Help! Who are you? My name is Nui. I serve Princess Hatsu. Princess Yuki is underground. Oh! You all we have little time. I have to find Princess Yuki. You watch over these two. I will. Oke, itu kayaknya pembantunya ini ya. Pembantunya Putri Yuki. Harus selamat ya. Oke, kita jurus asus. Mantap, lebih ringan. Tombak okay. hmm. nah, pake tombak angin, oke, nah ini anaknya pakai tombak angin itu bisa di atas ya, bisa nyerang yang ada di atas, oke, okay. hmm. kayaknya prajurit biasanya ini ngasih, tuh so, kan bener, ngasih tanaman, lumayan buat obat, buat heal kita. Kayak kita ngisi dulu, oke. Udah diset, kita langsung lanjut. Oh, hmm, ada musuh yang gede. Oh, hmm, cepet dong! Lawan tombak angin, pakai tombak angin lebih enak. Kita, uh, ke bawah tanah ya? Oh, musuhnya yang gede nih Hmm. Hmm. Oh, sebentar ya tuh oh, ini warnanya ungu ya kayaknya listrik ya benar oke kita langsung masuk bener ya ke sini ya ini us di sini musuh yang ninja um mm, mm, mm. mamam, mamam. Ah, bagus Susuk uh, tusuk mantap mati wah lumayan wes masih ada toh uh, maaf eh uh, tusuk oke okay, mantap banget oke okay, apakah ada item baru wes hampir, mak. Apakah ada item di sini? Kayaknya nggak ada. Iya, masa langsung lanjut. Uh, hawanya kok kayak gini ya. Dapat buku biru apa nih? Oke, okay. oke, okay, dipalsuin nanti kalau mau yang mau baca. Oh, apa ini? Oh, iya ya, kita pakai pedang petir ya. Jadi kebuka dengan petir ya. Kita pakai pedang api langsung kebuka. Dan terakhir kita pakai tombak angin. Oh, ini jalan masuk. Kita ke bawah tanah. Serem. Iya apa nih Oke okay, lumayan peket tanaman Iya apa nih kayak urat ya yeah, save dulu baru beres tadi Oke okay, kita langsung lanjut hmm. kita masuk aja langsung oh, Hancurin semua wis apa tuh dari bawah tanah Oh ternyata sih momom. Oke. Ini tempatnya sampai buku hijau. Oke, apa tidak mungkin untuk mendapatkan darah tumbal? Oke. Upacara tentang upacara kegelapannya di sini. Apalagi ada buku oreng. Oke, di sini buku oreng di sini tertulis untuk melaksanakan perjanjian dengan oh kayak perjanjiannya Yang mau baca silahkan di ini aja ya. Di pause. Soalnya agak panjang. Lalu ada buku biako. Oh, ini yang terpotong-potong. Lanjut. es apa nih? Apa nih? Oh, ternyata dia ha. Mati langsung. Mati tusuk, bos ih ini masih belum mati. Oke, okay. Kemana lagi Oh ternyata hai, hai, Permunculan ya teman-teman Yang di bawah tanah uh, Mati hai, agak serem juga Kondisinya Banyak hai, belum mati dong, oh mati. Dalam dindingnya banyak pelak darah sama urat kayak gitu dah teman-teman. Oke, okay, apakah ada item lain? Sini ada pintu. Kayaknya kita sini dulu. Oh ini apa nih kayak kantong? Oke, okay, dapet mapnya. Oke, okay, kita di sini. Oke, okay, ada apa nih? Ya nampan. Oke, okay, kita putus. Ada kayak kalung ya? Ini kayak tempat penyimpanan mayat ya. Oke. Okay. Mungkin cuma dapat item itu aja. Lampu dong. Ini makin jurus listrik. Oke. Us, us, apa nih, apa nih, apa nih Wih, wih, kena Wih, uh, uh, uh, uh. Oke, okay, bagus, tusuk Mana lagi nih, pasti masih ada nih musuhnya Tuh, kan bener huh, Oh, bom, mom mom mom, -mom. Ada repot nih ini Oke, okay, langsung Oke, okay, apa masih ada Masuk yang lain? Ini langsung kita lanjut. Wis, apa nih? Apa nih? Kayak kayaknya bakal ada jebakan Oke Kita dapat lonceng. Oh, yes. harus berhati-hati, saudara-saudara. Jebakannya oke, okay. terlewati dengan baik. Apakah maksudnya ada lagi di sini? Oke, udah gak ada ya, teman-teman. Saya kembali. Iya, apa nih? Oh, jadi lagi ya, teman-teman. Ini aduh, Duh, repot ya. Ini hmm. tusuk hmm. lagi. Oh, ini musuhnya yang masuk awal-awal nih. Sebenarnya sih lemah sih. Cuman kalau udah pas di dalam tanah, nyerangnya. Oke, kita pakai pedang api. Kita kembali. Nah, kalau nggak salah disini, di sini di. Di sini itu ada pintu yang harus pakai lonceng. Nah, ini dia. Ya, mana nih? Mana nih? Mana nih? Lonceng, lonceng. Nah, ini pakai lonceng. Ini ya, kayak jiwa-jiwa yang ini ya, apa? getayangan Oke bener, masuk. Aduh kayaknya banyak musuh nih. Aduh kaget. Oh mati. Ah, bukan bener ini yang agak gede ya musuhnya. Meskipun lambat tapi lumayan demennya. Uh, makanya pakai api. Uh, kuat dong. Oh, besar. Uh. Mamam. Oh, untung nggak semua ya. Yang keluar bikin ngagetin. Masih terkunci di sini. Oh berarti di sini ya, masih ada pintu. Kita lihat dulu, oke, okay, masih ada di sini. Eh, uh, lama depan, wis wis wis wis wis bisa kena. Berarti wah, udah masih ber... Wah, masih ada nih. Eh, hmm, eh, hmm. ngomong tepatnya bikin ngeri. Oh, Oh, Buset, dan mati-mati, ah, bagus baru mati. Oke okay, di sini bisa pakai tornado ya. Ay, jangan dulu kita ke yang satunya lagi. Jiayi banget Jiayi, Jiayi, Oke okay, bener ya, bisa di sini. Oke okay, ada item. Ya, ya cuma cuman dapat Ini apa nih? Oh ada white book. Oh di sini tentang kategori iblis ya. tentang kelas rendah, menengah dan kelas tinggi. Oke yang mau ini nanti di pause aja ya. Kita kembali lagi. Us masih ada. Mama nih jurus. Us us. nggak hmm. bisa diserang kalau misalkan ini yang di bawah. Mama mama. nih pedal. Uh, uh. Oh mati Jalan bisa ditusuk Kadang kuat Ish. Hampir kena hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Oke okay. Mantap Kemayalah dapat darah Oh iya lupa Pedangnya belum di ini ya Belum pakai tombak Ganti dulu Sip Oke okay, kebuka kita pakai langsung kena api ya? Oh, normal. Oh, nah, ini musuhnya gede-gede ya, Kita pakai pedang gede juga biar damage-nya sakit. Eh, eh, bentar-bentar bentar tetap bentar, kotak bentar. Oh, apa? Oh, ada buku. Oke, okay. ini buku apa nih? Apokalips tentang upacara kegelapan. Oh, upacara kegelapan. Lalu di sini kotak. Oke okay, teman-teman seperti biasa ya di skip. Oh dapat kunci biru. Apa nih? ini korban ya korban. Uish. Is. Dapat di belakang dong Oh. Uh. Wow. Eh wadih, wadih wadih wadih wadih bisa diambil dong Wadih terus nyedot, parah hmm, hmm. Cepetan nini, nini, nini. tuh matiin dong Ini nih nih nih tuh tuh tuh tuh tuh tuh Yang di bawah tanah tuh agak susah tuh. Hmm di sini, eh momo, momo, momo, Mamam mama, mama, mama. Ini cuman bisa jarak jauh doang Jarak betul sama gampang Rasakan hmm. Oke okay. Eh masih belum mati Ah, oh itu berdua belum mati. Oke, okay, udah beres ternyata. Oke, okay. kita dapat kunci biru, berarti ke yang tadi yang dikunci ya. Mana mana tadi itu. Wus, musuhnya skill Tapi, okay, oh, oke okay, mantap. Eh ya, tadi ke sebelah sini kan? Oh, oh. Oke, okay, ditahan. Oh. Oh, aman. tahan. wis kan masih kena. tak hmm. Serangannya enggak ini, ya? eh. Belakang masih ada dong. Mama terus Hmm, langsung tutup. Gas. Mantap. Masih ada lagi enggak? Oke, okay, di sini. Masuk. Di ini tempat apaan lagi? We meet again, Samanosuke. Hm? Still no interest in coming to work for the Oda clan? For the last time, no! I tried my best to help you. You just do not understand the true power of the demons. The time has come, demons! Prepare for the dark ceremony! Huh? Ah! Ah! ah! Now you must suffer the consequences of your actions. Oh! Oh! Oh! Oh! now Kaede is in trouble. <laughs> Samanosuke, did you find anything? Ah, uh. what are you doing? Let go me. Ah. Uh. Uh. Uh. Uh. Sa, Oh, ada Samanosuke palsu ya. Here means enough. I. <laughs> <laughs> ah! Ah! <sighs> ah! <sighs> <sighs> <sighs> You okay, where ya. ya okay. are you? Oke, di sini kita pakai kayak ya. Oke, hot. ringan ya pakai kayak tuh Oke, sama sekali dalam masalah bung. you happened? Monsters from West prison. Dari penjara barat. Oke, okay, Kai De Chan kita langsung maju. Oh, di sini ada apa? Oh, dapat red key. Oke, okay, kita ke sana. Oke, okay, sah sah sah. Oh, rasakan jurus Untuk tapi nggak bisa nyedot ya, Kai Dejan ringan ya pakai ya ini oke okay, ke tempat pengecepatan seperti biasa ntar eh ada apa nih oke okay. udah save kita lanjut musuhnya masih ada lagi oh lagi oh, bisa pakai surikan ya yes. Luarin kunai Kalau kaide eh, Ini ya shinobi Sama lebih ringan Udah kayak main tenchu Uh, uh, uh, uh, uh, uh. uh bisa lompat nih. Uh mantap Bisa di kill ya Oke jalannya bener ya Is, Langsung di kill Mantap Di killnya bisa langsung ya Kai, pakai enak juga, teman-teman. Kita cepetan, us, yang ninja Shinobi. Oke, langsung tusuk aja. Kita harus segera menyelamatkan Tomosuke, wes. Masuknya, was, wes, hmm, oh, uh, uh, mati. Oh, uh, uh, uh. memang agak cepet ya. Ini pakai Kai itu amat ringan, cepet. mirip kayak pakai tombak angin. Oke, okay, kita punya reke. Terus musuhnya mamam nih pedang. Oke, okay, ditusuk untung jatuh. Ada kotak. Oke, okay, dapat tanaman lagi. Lumayan lah buat darah. Kita lanjut. Oke, okay, musuhnya saat jurus serangan Kaiden Chan. Wes, Oke. Oh, kan. Tinggalnya okay. kemana benda kannya ke sini. Di sini, wah, oh. waduh. Tentunya hmm. ini ya, musuhnya cuma satu-satu, paling banyak tiga. Oke, okay, kita jalan belakang ya. Wes, wes masa berteman ya? mah, mau oh oh oh mau oh, oh ini yang gede, us bahaya nih, ah pakai kunai, ah oh, pakai kunai, oke, okay. us hampir, uh memang ini ya, fleksibel ya tuh, pakai kait memang lebih fleksibel teman-teman, us, tuh, sorry sorry sorry, eh terlalu enak, sini nggak bisa dimasukin nanti mungkin ya pas pakai summoner spell. di sini ada jalan juga tapi nggak bisa ya. Oke ke sana aja langsung. Oke kemana? Oh di sini ada base nya ya. Oke, kita bantu. Oh oh oh. Oke kunai kunai langsung. oke okay. dapat apa ini so ambas um, so, apa tuh oke okay, kita kemana lagi sekarang oke okay, ini, ini jalan mana jalan belakang ya jalan mana ini wis ada musuhnya oke okay. Hmm, hmm. oke okay, di sini kita pakai bahaya kalau mati oke okay. wes jalan wiss, salah malah mencet pause ya Waduh gila Waduh Lawan berdoa Oke okay, langsung Ah mama Oh ah, mama bagus mati Okay. Oh di sini ada ini ya tersembunyi ya yeah. ada kunai Oke okay. di sini pakai sinobikit Oh bisa pakai sinokit Oke okay, teman-teman mungkin untuk part 2 ini sampai sini dulu aja